Agnes Monica adalah aktris sekaligus penyanyi kenamaan Indonesia yang telah mengawali karirnya sejak belia. Agnes memulai karirnya di dunia hiburan saat usianya menginjak 6 tahun sebagai seorang penyanyi cilik. Sebagai sosok multitalenta, selain bernyanyi Agnes juga melebarkan sayapnya dalam dunia seni peran. Lewat bakat aktingnya yang apik di sinetron Lupus Milenia, Agnes Monica kerap ditunjuk menjadi lakon utama di berbagai judul sinetron hits Indonesia. Sinetron-sinetron populer yang pernah Agnes bintangi antara lain pernikahan dini, Kutelah Jatuh Cinta, Pejantan Cantik, Jelita, dan Masih Banyak Lagi. Akting totalitas Agnes di setiap sinetronnya membuat wanita cantik ini begitu melekat di memori para penggemar sinetron Tanah Air. Buat kamu yang ingin nostalgia dengan sosok Agnes di sinetron lawasnya, ini dia potret di sinetron lawasnya. Agnes mengawali debut aktingnya lewat sinetron, Lupus Milenia, pada tahun 1999. Ingat nggak sama sosok Lulu ini? Namanya pun Kian mentereng di jagad seni peran setelah sukses bermain dalam sinetron pernikahan dini pada awal 2000-an. Beradu peran melawan Temi Rahadi, begini potret cantik Agnes saat membintangi sinetron cantik pada tahun 2004 tahun setelahnya, ia memerankan sosok Ribi, gadis yang duduk di bangku kelas 3 SMA di sebuah sekolah khusus putri. Dalam sinetron Remajaku telah jatuh cinta ini Agnes berpasangan dengan Zumi Zola. Tak hanya sinetron Indonesia, Agnes juga pernah membintangi drama Taiwan The Hospital pada tahun 2006. Beradu peran dengan Dirli, ini adalah potret Agnes saat membintangi sinetron cerita yang mengudara di layar kaca Indonesia pada tahun 2008. Cerita sendiri adalah seorang gadis cantik yang ceria, berani, berjiwa sosial tinggi, dan rela melakukan apa saja untuk membela sahabat-sahabatnya. Agnes beberapa kali dipasangkan dengan Okan Cornelius dalam judul Sinetron, salah satunya adalah pejantan cantik yang tayang pada tahun 2010 lalu. Berperan sebagai Marisa, Sinetron yang dibintangi Agnes ini menceritakan tentang kisah seorang laki-laki yang dikutuk oleh calon istrinya menjadi seorang perempuan. Itulah penampilan Agnes Mo di tujuh sinetron lawasnya.